Halo sahabat home Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam playlist ini kita akan belajar tentang pemrograman web dasar. Teman-teman bisa menggunakan text editor lain, namun saat ini saya sedang menggunakan code editor Visual Studio Code atau VS Code. Instalasi dapat dilihat pada playlist ini dan saya juga akan sertakan deskripsi video untuk proses instalasi dari video sebelum-sebelumnya. Jadi, teman-teman yang ingin menginstal VS Code di perangkat teman-teman dapat mencobanya. Untuk video ini, kita akan bahas tentang tag A, yaitu untuk hyperlink. Jadi, kalau kita mau pindah dari satu halaman atau dokumen ke halaman atau dokumen yang lain, nah tag A ini memiliki atribut href. Yuk, kita coba sama-sama. Kita buka, buat dulu, Kita buat dulu struktur HTML dasarnya. Dengan cara cepat. Di sini saya tuliskan halaman pertama. Lalu saya buat lagi file baru dengan nama halaman2.html. Jadi nanti idenya dari halaman pertama kita akan ada pindah halaman ke halaman 2. Di sini juga saya buat struktur dasar HTML. Kemudian saya tulis contohnya ini adalah halaman 2. Pada halaman index.html di sini kita akan buat teks dengan tulisan pindah ke halaman 2. Jika saat ini kita coba menjalankan sintak ini, maka tampilannya adalah teks biasa. Halaman pertama, kemudian ada teks, pindah ke halaman 2, tapi kita tidak bisa pindah halaman. Nah, Untuk dapat membuat teks ini, menjadi hyperlink, teks hyperlink sehingga bisa pindah ke halaman 2, maka kita perlu men menyematkan tag a. Kemudian atributnya adalah href. Saya pindahkan teks ini ke dalam tag a karena tag ini yang teks ini yang akan digunakan sebagai teks yang bisa diklik untuk pindah ke halaman 2. Pada bagian AHREF, value yang perlu diisi di sini adalah alamat dari halaman2.html sehingga saya bisa menuliskan langsung halaman 2.html. Saya save, kemudian saya jalankan. Maka teks pindah ke halaman 2. Ini menjadi berwarna biru dan kalau disentuh kalau disentuh ada gambar yang seperti tangan. Ya, ini menunjukkan bahwa teks ini adalah hyperlink, dapat pindah ke halaman lain. Kalau saya klik, maka ada sedikit berwarna merah ya tadi dan ini akan pindah ke halaman 2 karena di halaman 2 ada teks bertuliskan ini adalah halaman 2. Nah, setelah berhasil dari index.html pindah ke halaman 2, melalui link ini, teks pindah ke halaman 2, nah, ada atribut lagi yang namanya title. Atribut title ini untuk teks tambahan. Jadi, ketika nanti kursornya disentuhkan kepada teks hyperlink itu, akan ada informasi tambahan. Misalnya, saya tulis halaman 2. Nanti ketika disentuh, saya save, kemudian jalankan sintaknya Akan ada info. Nah ini tambahan dari atribut title yaitu tulisan halaman 2. Nah kalau kita sekarang sih dari halaman index.html ke halaman 2.html tidak bisa balik lagi ke indeks. karena tidak ada link di sini. Coba yuk kita tambahkan link agar bisa berpindah dari halaman 2.html ke indeks. html. Jadi pada halaman 2.html kita akan berikan teks di sini menggunakan tag a href, kemudian nya kita akan tulis namanya back gitu ya seperti itu. Lalu di sini alamatnya adalah index.html. Save, kemudian coba jalankan Lalu dari index.html dulu. Di sini index.html dengan tulisan halaman pertama, kemudian ada link pindah ke halaman 2. Ada title-nya halaman 2, kita klik nah, pada halaman 2, sekarang sudah ada tombol untuk back, ya, link untuk back. Link untuk back ini kita klik, maka dia akan kembali ke index.html. Jadi ini sudah berhasil kita memindahkan, membuat link untuk pindah dari index.html ke halaman 2.html, dan dari halaman 2.html kita bisa kembali ke index.html. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua Terima kasih